la ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys halo teman-teman kembali di channel bono subono youtube kita kembali lagi Ketemu di channel saya Yang sudah subscribe Terima kasih Yang sudah setia di channel saya Saya ucapkan terima kasih banyak Yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Karena untuk menunjang perkembangan video saya Youtube saya Yang namanya bonus Subono Dan perkenalkan Saya aku Subono disini akan eh, mempraktikkan Sebuah Karya yang saya berharap bisa seperti Om Greg Yang father of aglonema Yang bisa menyilangkan berbagai macam aglonema Yang ada di Indonesia Dan mudah-mudahan bisa seperti itu Halo Om Greg Om Greg Hambali, master of aglonema Yang karyanya yang luar biasa yaitu Flight of Sumatra yang mendapatkan penghargaan di Belanda luar biasa, teman-teman. Makanya punya uh, ingin seperti Om Greg, kita harus terus menggali keilmuan tentang botani, tentang tanaman hias yang namanya aglonema ini. Nanti saya perlihatkan uh, aglonemanya di sini. Kali ini, teman-teman semuanya, sahabat coach Bono Channel, bonus Bono YouTube akan memperhatikan perkawinan silang aglonema. Cuman pada saat ini saya punya beberapa aglonema yang sudah ber e, ada apa ya maksudnya bunga muncul bunga. Di sini ada beberapa tapi mohon dia ya, karena kutsubono newbie dalam hal-hal e, Tanam tanaman yes khususnya aglonema ini kalau ada salah-salah dalam penamaan ID mohon maaf nanti di kolom komentar jangan lupa ya guys jangan lupa teman-teman dipersilahkan untuk komen untuk memberikan komentarnya sarannya di kolom komentar ya oke kita mulai saja e, praktik ini e, yang akan kita lakukan kawin silang aglonema Pertama-tama, alat-alat yang harus disiapkan adalah Balvoid Atau spidol Pas aja lah buat alat tulis Cutting, alat cutting, pisau <laughs> Guys, mohon maaf ini Pisau dapur ayah istriku Kupake yang ada ini <laughs> Terus, uh, alat cutting kedua Gunting Guys, gunting Berikutnya alat untuk menghektar, alat hektar ini yang terakhir kertas koran atau kertas kps untuk mewarna, e, mewarnai, untuk memberikan nama guys, <laughs> <Mohon> maaf, memberikan <coughs> nama dan tanggal di mana perkawinan silang itu dimulai karena harus ditulis tanggalnya <coughs> karena biasanya kalau sudah dikawinkan, disilangkan. Eh, minimal waktu penyemaian itu 3-3 minggu sampai 1 bulan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke okay, guys, ikuti terus, jangan kemana-mana, tetap di channel bonus-bonus YouTube dan mohon sekali dukungannya untuk terus mohon subscribe, like, share, and comment di YouTube saya supaya terus berkembang ya guys kita ya, teman-teman semua terima kasih oke okay, kita mulai saja nah, ini yang saya punya kusbono namanya aglonema red koci sudah tumbuh ini bunganya putiknya tapi masih kayaknya masih kecil masih muda tapi kita coba saja apakah bisa dikawin silang uh, yang kedua mohon maaf ya guys ini tidak ada asisten Aduh, ini namanya aglonema paramurai atau paramuai sudah lumayan dah cukup untuk dikawinkan sudah besar bunganya ada dua lagi guys mungkin ini jadi penjantannya Terus, aduh, saya juga punya ini, guys. Teman-teman, mohon maaf kalau salah penamaan ID ya. Apakah ini yang sebut pink dalmatian atau oleh kucing juga? Karena masih hijau, atau para juga? Para guys. Oke okay, berikutnya Aduh Oke okay guys bentar guys Karena Tripodnya Oke okay. Sorry guys Tripodnya <tipos> Ada trouble sedikit Oke okay. Nah, ini aglonemum kocknya yang besar. Namanya ID-nya Amelia kalau tidak salah. Tapi kalau mau maaf ya, karena saya newbie di sini jika salah dalam penamaan ID. Yang tahu tolong di kolom, kolom komentar ya. Oke, kita mulai saja guys. Ee praktik kawin silang aglonemanya. E, yang jadi jantannya berarti yang red kocin para murai yang betinanya berarti yang amelia kita coba jadi apa nantinya mudah-mudahan jadi bagus biar amelianya ada kemerah-merahan kita kasih merah dari red kocin ke amelia yang warna hijau strip silver atau putih mudah-mudahan nanti lebih cantik lagi tampilannya oke okay? terus jangan lewatkan. Sekali lagi mohon maaf jika dalam penamaan ID ada kesalahan kekeliruan. Mohon tulis kolom komentar ya. Sarannya jika penamaan dari Coach Bono ada kekeliruan, ada kesalahan, mohon diperbaiki. Oke okay, guys. Okay. Nah, di hadapan Coach Bono ada para mulai. Ini juga mungkin sama VPN Grocin ya. Mulai juga mungkin Sudah ada petiknya tuh Kita ambil nah, kita cari Yang mana bagus Kayaknya red aja Nih guys red ini aja Kayaknya Kita kawin silang dengan Amelia Aduh Amel nih Amelia Oke okay guys kita mulai saja Pertama-tama Cutting, alat cuttingnya melianya guys kalian lihat nah, melianya sudah ini ya guys eee, maaf pakai pisau nih alat tunjuknya nah ini sebut butik kita ambil serbuk serinya atau benang sarinya tapi kayaknya udah tua nih guys kita lihat tuh oh, masih adakah ketiknya atau ini sudah dibuahi nih nah ini guys yang sebut akan kita kawin silang dengan red kocin red coaching jadi penjantannya jadi betinanya kita lihat sudah ada dua oke okay, guys kelihatan ya guys nah ini guys kelihatan jelas kita ambil kita sobek saja bantu pisau untuk membelahnya oke bismillah kita sobek red-red ini kita coin dengan orang main. Nah, di sini ada putik tuh ada dua ya guys. yang sebut jantan tuh yang ini, yang betina yang bawahnya. Ini tempat benang benang sari. Kayaknya. Kita ambil, ini ya Tam view binatang sab ini. Tam num ada guys. Ada. Nah, ini guys, kita lihat aja ini kayaknya. Kita coba kajian sini dikati pisau tambah habis nih yang red Kocima mungkin jadi betinanya aja guys diambil putiknya. nah ini udah ada benang sarinya nih kayaknya nih dia kita sobek aja eh tangkai bunganya Hai tidak apa-apa guys dicopot saja dipaksa Bukan dipaksa ya, disobek aja. Nah, mohon maaf, ini yang disebut kelamin jantan yang dibawa betina. Ini untuk benang sarinya. Ini sebut petik yang bakal kalau buah tuh di pohon menjadi buah, tapi kalau ini bakal jadi enakan Kita ambil menang sarinya terus kesembesnya menggunakan ini ya karton bar guys. tempel di Amelia ini guys, nah ini nih, hmm, kita sobek juga, sobek ya. Hey, yeah. silang guys, kita tambahkan saja ke sini guys ke putiknya benang serai yang tadi lele sudah saja ke sini. jung ini tidak seperti tidak kelihatan guys tapi ada sedikit nah kita tempelin di Amelia ini di putiknya kelihatan ya guys So, like ini aja guys tapi sedikitnya Amel ya oke okay, kalau udah gitu kita siapkan Siapkan tulisnya kita potong dulu guys kita potong jadi dua Untuk melindungi Dari yang sudah kita tahu Dari serangga Mengganggu aja kita tutup next time. Ya, dah dekat kebuka ah aman guys satu lagi siap semua guys hmm. cukup kita boleh skip jantannya berarti tulis gini ya guys para mulai singkat saja ID nya para mulai PR aja ininya amelia, strip amelia tanggal sekarang ya guys tanggal dua puluh tanggal 26 bulan januari dua ribu Oke guys, ini hasilnya kali silang setelah serbuk itu oh, tadi ini kita tunggu sampai tiga minggu. Atau lebih lama lagi Satu bulan Cukup semaian perkawinan silangnya Kenapa ditandai Laki-laki ini menjantanya itu para murai PM, Dari semilai A Amelia tanggalnya 26 Bulan 1 Tahun 2021 Kita lihat satu bulan ke depan ya guys Mudah-mudahan Bisa Jadi Ininya guys Ya, kita turunkan ke bawah. Ya. Begitu tutorial kali ini, perkawinan silang antara aglonema Paramurai atau Paramuai dengan Amelia. Mudah-mudahan jadi ya, guys. Doakan setelah perkawinan ini, kita tunggu lagi 6-7 bulan, baru kita bisa tanam bibit unggul yang hasil persilangan tadi nanti seperti biji-biji untuk tumbuh Oke teman-teman ini hasilnya nah ini pink pink apa ya ini ya pink dialmation sama pink sama kucing para kami ini menjantanya pink dan nah ini yang tadi tutorial Amelia hasilnya teman-teman nah, ini cowoknya tuh jantannya para murai para dengan Amelia tahun 26 Januari 2021 sama ini juga Oke teman-teman ini juga sama. Oh, ini red kojin. yang jantannya dengan warna murai. Ini para murai dengan pink. Dimension, mohon maaf ya kalau salah. Dan ini penamaan ID yang tahu. Mohon komentar di kolom komentar. Nah, ini yang coach Bono punya Red Cochin-nya. Jantannya Amelia dengan Red Cochin. Oke, okay. mudah-mudahan sebut Mudah-mudahan jadi Agonema. Uh, yang baru. kalau disebutnya agronama hybrid hybrid yang dikawin silang oleh bantuan manusia oke okay, gitu saja teman-teman ya terima kasih jangan lupa terus subscribe like share and comment terima kasih yang sudah subscribe teman-teman dan sahabat kusbono semua yang setia yang belum tolong di subscribe biar terus berkembang YouTube bonus bononya Oke okay, teman-teman, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aglonema. La illallah Muhammadun Rasulullah